Oke okay guys, hari ini aku mau rentoh Dan rencana yang aku buat adalah menelpon nomor dan orang itu adalah yang tidak aku kenal Jadi hari ini aku akan SKSD dengan orang itu Oke okay, lanjut saja 166 yeah. Oke okay guys Maaf, saat ini anda tidak dapat menggunakan layanan ini mohon hubungi 132 untuk informasi lebih lanjut dan gak bisa coba pakai 085 ya tujuh 08, terus deh, berapa itu nomornya nomormu nomor, nomor tengahmu eh nomor belakangmu berapa, berapa? nomor tiga dia paling belakang berarti tiga Hai guys? Oke okay guys. Ah. Halo guys. Halo. Halo. Halo apa kabar? Ya ampun. Lama udah nggak ketemu ya. Ya ampun, masa nggak kenal sih? Siapa ya? Kok nggak kenal sih? Itu teman kamu lama. Supai. Masa siapa sih? Masa sih lupa? Siapa sih? Masa sih? Itu loh teman kamu yang... Siapa, siapa tuh namanya? Teman kamu. Teman siapa? Yang paling deket sama kamu tuh loh. Siapa? Oh, kamu an Kamu uh, dari Madura ya? Halo? Apa ya ini? <laughs> Guis, karena aku malu banget jadi aku matiin deh teleponnya Terus aku ganti ke nomor yang lain Tonton sampai akhir Perang ini parah lucu banget Kakak Let's check it out Kita udah nemuin. ada tujuan tidak dapat dihubungi pohon periksa kembali nomor tujuan anda gak ada. gak ada, cari lagi guys apes banget aku gak dapat dapet guis udah aku beranikan buat nelpon yang tadi nyambung itu oke okay guys jadi udah berapa kali mencoba dan akhirnya aku memutuskan nelpon yang tadi yang dari Surabaya itu gak tau mau ngomong apa dan jadi Aku langsung frontal matiin dan lempar HP aku. Aku Yuk, kita telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana ya? Nomor nomornya? Oh ini. Iya. Guys. Ini dari Surabaya loh, Guys. Halo? Ya. Masa enggak kenal sih, jelek banget beneran, sumpah. Ya ini ini Masa enggak kenal sih? Aku tuh Dinda Temen Dinda. SD kamu Orang Masa kamu gak kenal aku beneran Ini gak kenal apa Gimana sih Kita satu kelas loh Bener Ini bener. Ini cara ya, kamu. Kamu tuh udah ngajak aku main ke kantin Habis itu kamu juga jalan sama teman-teman kamu Terus aku sering kamu bantuin ngerjain tugas Kamu ngasih kecontekan ke aku masa kamu gak kenal sih? Lupa gitu? Gak kenal Ben, ini orang mana ya? Mana. Loh, uh, teman kamu tuh Siapa sih namanya tuh yang dulu deket banget sama kamu tuh? semuanya dekat sama saya. Iya itu yang paling dekat. Siapa namanya? Cowok tuh loh. Gak benar ini salam bung mungkin. Enggak. Iyalah salam bungnya. I. Nama nama nama nama aku Prestia Apa sih? Nama aku Prestia Iya kan? Iya. Teman kamu tuh lo. nama aku Kristia yang mungkin nama yang ada yang kau mungkin, mungkin siapa itu? Iya <laughs> yang Kristia yang di Surabaya itu kan? Iya. Iya sudah kan aku temen SD kamu aku tuh Dinda. Teman SD SD SD mana ya? Aku nya SD nya SD SD Anggida Kakak kalau kak ini sih gimana? Ya udah deh, kalau misalnya kamu nggak ngakuin aku ya udah. Bukannya begitu ini ini mungkin jalan sambung deh, benar ini salah sambung deh. Ya eh, si angin abu dulu, ada yang namanya dindo. Ya udah kalau misalnya kak gitu, aku terima dah Ya ini ini ini ini ini kak, kata ini rumahnya mana ini? gak usah perlu tahu rumah atau apa ya oh, or orang bukan, ya. orang kamu aja nggak inget aku gimana sih kamu inget aku nggak sih ada atau gimana gitu kan? gimana sih ya ampun sakit banget beneran bukannya begitu, Dinda ya, nggak, nggak nomor wa-nya ada nggak? Aduh, kamu tuh modus banget sih. Aku lo cuma mau nyambungin aja, yang kamu inget gitu. Ini hmm, nggak ya, biar biar di, biar itu biar enak. Nanti lihat wajahnya gitu loh, wajahnya apa ini di mana gitu. Ini siapa sih gitu? Dinda ya, ampun, Dindai. masa Dindai. kamu nggak kenal sih? Enggak, begini kak. kak Kita kan mungkin gimana ya Nomor W aja kan Ap Biar Enggak, enggak Sekarang ya. aja selesaiin ah. <laughs> Oke <Okay>, kak <laughs> Maaf ya kak Aduh Halo Iya, iya, iya ya. <laughs> Enggak, enggak Ini cuma prank call aja kok Oh, <laughs> ini aku lagi buat konten YouTube. Boleh nggak ditayangin? Boleh, cuman Kakak ini dapat nomornya saya dari deh. Gitu. <laughs> iya, Kak, kita, kita, kita tuh uh, lagi random, acak gitu loh nomornya. Jadi uh, ngawur-ngawur gitu, tiba-tiba ya. oh, ketemu bangun. ketemu sama Kakak. <laughs> oh, gitu okay. ya? Iya, kan? Saya lagi... Pendengung gitarnya kan. Ini lagi bungsu sama keluarnya. Oh gitu. Ya maaf ya maaf banget. Iya. Yeah. Iya yeah, kan apa mau pegulain siapa di badut badut siapa gitu. Hahaha. Apa punya ada. Digede iya sih. <laughs> yeah, makasih ya makasih kak. Iya yeah, sama sama. hidupnya apa kak? Ya. Yeah. hidup siapa Nasywa Khairunisa Runisa. Ya, makasih Kak. Tada, udah pranknya berhasil, guys. Cuma aku agak-agak takut gitu dan gak tahu gimana reaksinya. Kakaknya itu, aku gak tahu loh aku namanya siapa tadi? Christia, ya? Christia... Christian ya? Christian, Christian, ya Christian gitu ya? Christian, Surabaya ya Christian, dari Surabaya, Christian. Free. Oh. Ya, pokoknya dari Surabaya gitu Oke okay guys. Jadi segitu aja prank hari ini prank call. Kalau misalnya kalian mau request prank siapa lagi, kalian bisa tinggal komen di bawah. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe buat yang belum. Kalian sama share ke teman kalian dan jangan lupa comment. Like. Bye.